Halo teman-teman, saya Ertianto Duinogroho dan umur saya 29 tahun asal kota Semarang untuk audisi ekspektor Indonesia ini sendiri. Saya akan menyanyikan lagu dari Leodrea Ginting yang berjudul Tantang Kamu. Selamat mendengarkan. Bejam-jam aku terdiam Menatap buku catatan Aku sedang berencana Menulis puisi tersenduh Tentang kamu yeah. Semakin aku Tiang. semakin aku tak bisa pura-pura sedang gunda bukanlah hal yang mudah ternyata aku Bila ada orang bertanya-tanya Siapakah dia yang membuatku bahagia Kamulah orangnya Oh yeah kamu memang luar biasa Tak sama dengan lainnya uh, uh, uh, uh. Aku selalu tertawa Hingga lu Padasanya Pahit Getir kecewa dan nyata aku tak bisa sembunyikan bahagia dan bila ada orang bertanya tanya siapakah dia yang membuatku bahagia Kamulah orangnya Kamulah orangnya Ternyata aku tetapi aku tak bisa berdusta, bukan hal yang sederhana menulis puisi tersendu tentang kau. Terima kasih, Syekh.